halo mah bro ketemu lagi di channelnya si kita kali ini akan mainin lagi new world tutup part 2 kemarin gue udah kasih tau basicnya makasih yang udah kasih like dan jempolnya juga dan jangan sampai lupa untuk tetap subscribe channel gue ya bro untuk dapetin informasi mengenai game ini dan kelanjutan informasi dari tipsnya jadi kali ini kita akan coba untuk leveling ataupun nyari barang-barang item rare ya dan saat ini gue ada di kota yang ramai yang buat cocok buat lu jualan jadi untuk nyari gold, kalian cobalah jual-jual barang-barang yang memang lagi sedang banyak dibutuhkan. Tapi jangan sampai lupa, lu cek juga harga-harga standar biar kalian gak kemahalan juga. Oke, okay, kita kali ini akan coba cek lagi di setiap kota itu bakal ada tetap invent ataupun barang-barang gratis yang bisa kalian ambilkan berdasarkan waktu setiap menitnya. Jadi bisa kalian manfaatkan daripada cari jauh-jauh ya bro ya, seperti air dan daging. Nah, atau topatis... Kalian bisa juga untuk ngikutin party dengan kawan-kawan kalian. Ini aku akan pergi ke kota awal dari Monarch adalah mini dungeon yang memang menggunakan uh, uh, azure potion ya. Itu bisa digunakannya hanya dari kota ke kota untuk fast travelnya. Biar nanti kita mendapatkan poin-poin uh, dari mini dungeon itu sendiri yang tersebar di lokasi tersebut bro. Karena untuk di level yang... Kota lain itu biasanya level mini dungeonnya di atas level 45. Jadi berkumpulan dengan teman-teman kalian walaupun berbeda level itu lebih bagus juga biar kalian lebih mudah melawan monsternya nanti. Karena monster di sini itu cukup agresif bro. Oke udah persiapan kalian punya healer kalian punya tanker dan kalian bisa menjadi seorang hitter ataupun di antara mereka seperti yang saya lakukan dengan kawan-kawan ini. Jadi tetaplah e, cari kawan dan kalian gak perlu khawatir karena gue pasti nampung aja kalian seperti apa. Walaupun pemula kita join bareng-bareng aja, cek Discord gue jangan sampai lupa untuk lu ikutin voice biar tetap seru ya bro ya. Kita nikmatin permainan ini walaupun agak rumit di awal, tapi dengan bersama-sama kalian pasti akan cepat pinter bro. sebelumnya gue kasih tahu juga buat kalian yang memang belum mengetahui untuk game ini kalian bisa download di steam dengan harga yang termasuk murah di awal dan tidak ada tambahan lagi biaya jadi sebelum melakukan hal yang sulit kalian buatlah sebuah camp untuk menyimpan respawn point sebagai tempat kalian nanti jika eh, mati ya bro ya dan tetap setting dari skill point ataupun eh, skill aktifnya biar kalian eh, tidak salah dalam eh, mengontrol dan pada saat menyerang di dungeon. Ini salah satu monster yang memang terbilang alot walaupun levelnya sama ya bro ya. Tapi dengan kawan-kawan kita memang jika levelnya lebih tinggi kebenaran di sini ada kawan kita yang udah nemenin, ada asalatu, ada rektai, dan bizon ya, yang sudah nemenin gue makasih banyak bro. Dan kawan-kawan yang lain saya tunggu ya di dunia new nya Jangan sampai kalian lupa juga untuk kasih komentar di video ini jika kalian memang belum paham nanti saya coba jelaskan ataupun minta bantuan teman-teman yang lain yang sudah lebih expert nah untuk selanjutnya mini dungeon ini tidak hanya ada satu titik kalian bisa kerjakan 3 4 sampai 5 titik kalian habiskan saja karena waktunya pun tidak terlalu lama tapi hati-hati kalian selalu bawa saja darah potion yang memang sudah kalian buat melalui skill cooking jadi Kalian coba GB skill cooking kalian ke atas level 50 biar kalian bisa membuat potion-potion yang medium, tidak terlalu kecil untuk penambahan darahnya dan makanannya juga. oke Keseruan ini sangat benar-benar diharapin buat para pecinta Mimo RPG, jadi alangkah eh, sangat rugi ya untuk saat ini eh, jika tidak bergabung dalam permainan eh, berbasis Mimo RPG Masif dengan Open World. Nah selesai untuk selanjutnya kita bisa juga cari tempat-tempat penting ya untuk melakukan e, farming bareng dengan kawan-kawan sambil mengasah e, kemampuan skill kalian juga senjata kalian biar lebih GG karena untuk leveling itu e, sangat e, sulit ya untuk naikin e, dengan pola sistem farming biasa kalian tetap harus party walaupun kalian levelnya sudah tinggi biar lebih cepat juga mendapatkan XP XP sini secara cara eh, kalian sadari nanti akan terbilang lama ya daripada melakukan quest untuk naikin level jadi ini lebih di eh, utamain adalah untuk mencari dropan item-item yang rare dari chest yang kita dapatin setelah membunuh bosnya dari mini dungeon dan ini berlaku untuk semua dungeon-dungeon yang ada di dunia New World oke ini cukup keren juga untuk animasi efek dan senjata yang kalian pakai sangat bervariatif dan juga e, dropan dropannya yang memang e, mengeluarkan barang-barang nah, item nah, yang terbilang nah, mahal nah, Jadi datanglah ke tempat-tempat perompak yang memang disitu banyak sekali spawn monster yang di levelan kalian Sesuai level maksudnya Dan jangan sampai lupa juga kalian harus e, melihat kapasitas dari barang yang kalian punyai Karena kalau terlalu berat kalian tidak akan mampu untuk lompat ataupun berlari cepat Yang jelas itu akan di kroyok monster ya yang spawnnya tidak terlalu lama Oke okay, ini salah satu contohnya gua akan buangin barang-barang yang memang enggak gua pakai dan ini di salvage ini adalah dilebur jadi menghasilkan gold untuk dikumpulkan walaupun jumlahnya sedikit tapi jika kalian sering terus melakukan kawan-kawan saya bisa me mencari sampai 10k per minggu ya itu udah cukup worth it juga ya bro jadi saat bossing seperti ini harus kalian dijadikan rutinitas. Tidak terlalu boring dan cukup keren banget dengan skill-skill kalian setiap level yang kalian dapatkan. Oke, mantap. Oke, okay, itu aja. Gue ucapin makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk like and subscribe-nya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap bisa bermain game bersama saya di dunia New World. See you, dadah, bye-bye, ma bro. Masin tinggi, masin bagus.